Ayo.. <laughs> Bicen ya? Ayo, <laughs> <Bicen> tidak matang kita dari <laughs> si Ramian Pecik-pecikin santukan Om Swastiastu Ayo.. Ini ya. acara nah. adalah acara.. Uh, top Balian Top <laughs> <laughs> Spesial.. Spesial.. Balian oh, ya. Balian mengundang, kita mengundang kok ya? ya. Boleh. Oh, balian Balian.. Ini ya, pada oh, Hah? Ini ada Ini.. <laughs> ini tak dulang dong.. Ini yang jalan dulangnya ya. Jadi ini harusnya yang viral.. Ini. Bukan yang yang nganter ke dulang itu kan.. Ya. Oh.. Ada dulang lagi.. Gak jalan pecalang.. Ya. Oh. <laughs> yang kemarin.. <laughs> Kadang-kadang cilap minggu.. Oh disini Pecalang.. pecalang. <laughs> Kadang ada konser, biasanya konser, ada, ada konser oh, you know. gitu. Nah, karena kita udah lama gak konser <laughs> yeah. di mana gitu ketemu <laughs> pecalang biasanya diantelin, gitu <laughs> ya, sekarang kok di <laughs> oh, kerapkan. <laughs> <laughs> nah, kita lebih dek, kayak kan lega, enggak, enggak, enggak ngeruk, kopi, kopi, lu tanzan kopi, lu tapi di Jagir ada, siapa namanya? Uh, di Jagir ada Blibeng Kalau iya. di luar ada... Di ada, ada... Bin. <laughs> <laughs> Jadi kita ada, ada, ada tim Jagit dan tim Jaguru dulu. <sum> nih, Ini udah, udah selesai apa belum nih? Sudah, silahkan kembalikan Pembawa <laughs> acara yang harusnya nah, nah, Oke ya, sekarang kita balikin deh ya Nih, sekarang nih ya Bukan ni sekarang, beneran ni sekarang ni, acara bom beneran ni Oh, ini acara bom ni Jadi, bom ni Bukan bil Bukan bil Langsung ya, dua, dua, bersik BOM! sehat ya sehat keluarga semua cum sehat terus sehat sehat sehat terus sehat, sehat. keluarga semua <laughs> sehat semua sehat sehat sehat sehat Satu, mata pencarian jangan sehat mata pencarian tapi diseguruin aja harus bersyukur lah apapun yang terjadi kita harus tetap bersyukur harus Sabar, sabar. lagi. Oh, bukan Gus yes. nah, Mungkin Bamberman dan Bambuati di sana belum belum tahu sosok Gus Lenju itu siapa. Jadi Tum -tum. mungkin bisa kenalan sedikit lah, kasih kasih tahu bagaimana apa yang kegiatan Gus Laju lakukan Ah, uh, oh. halo semua. Nah. Dikaku gus, biasa itu aja <gir> Dingin dingin dingin <gir> Masin, <gir> Masin. <gir> Masin. <gir> Cuma saya udah hasil Karangasan kebun Kep Pas kan tapi gue bahasin <gir> Oke saya Gus Renju seorang anak desa <gir> Ini Desa Karangasan uh, Pekerjaan saya sehari-hari ya mulai-mulai di studio Masih seputar dunia recording, sing, mastering Uh, saya bergabung bersama Lolot, tahun 2017 akhir uh, Berkat Gunung Agung juga saya mendapat uh, profesi Berkati. yang baru Bergabung oh, di Lolot Di Lolot ya, ya di Lolot jadi, ofisial, ya? ya? Lolot ofisial. Ofisial. Ya, jadi bola dari... Manajemen. Ya, bola manajemen Iya, bola putus manajemen Dari sebuah bencana lah, kita mendapat hikmah ternyata Ketika kita uh, menyerahkan semua masalah ke atas Kita dikasih dalam niru sama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 apa ya ya? lah ceritanya. Pada ya. Mana terakhir ya. ke musik, ke musik. Ya. Dan bergabung dari 2017. Akhir. Ya. 2017 akhir. Oh, oh. Sama tim lolot oh, official Indonesia. bola putus ya. manajemen. Yes. Yes. yes. Oke, okay. Jo, ayo Jo. Uh, halo saya Jo. asli uh, dari Ketapian, Tangerang. Bisa ya? Uh, bisa. di <tuk> sana. <bisa dipenang. tuk> Narendra Wandana, kakaknya berluarga banget. Kalau kakak saya dua banget. Bagus benar, kita itu wabang, kan? Gabung sejak bergabung di lolot sejak awal. Uh, 2014, 2012. Baru Betul lolot. Gabung kembali, kembali Oh, kembali. Oh, dari, benar mulai, skotron, kan? dari dari mulai vakum tuh ya. Iya. Oke, okay, lanjut dulu, sabar halo Jan. halo saya Chandra, Asis. saya Baja Bali Jawa ya, kebetulan bapak asal ibu Jawa, Jawanya mana? Jawanya di Curah Banyuwangi. Oh berarti Jawa Timur yang di Timur ya? Bener, jauh oh, Timur yang mulu. Jawa timur. Hey, di Tampang di di di. dia tukang ngambil ngambil koinnya. Ya saya dulu maaf ngambil koin di <tuk> <tuk> pelabuhan ya. dan saya bergabung dengan lah Menakutus manajemen di tahun 2016 ya? ya 2016. 2016 Berarti yang paling senior Cucu ya? Cucu <laughs> Kamu, kelahiran tahun berapa cu? 2002 ya Eh, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kelahiran banget nih menakutus manajemen Kelahiran 94 Guus Lenju, 90 90 Cing tua banget dong. Kelahiran <laughs> berapa? Nah aku 90 S <laughs> Serius nih? Delapan oh, <laughs> puluh Berarti yang paling tua cco. tahu sendiri. <laughs> iya <laughs> iya iya. Ya. Dari muka orang semua tahu ya. ya. Cco yang paling tua kan? Ya karena aku bergaulnya gua tua kan. <laughs> gitu. <laughs> <laughs> <laughs> boleh boleh boleh. Boleh ke rokoknya ya? Boleh dong, rokoknya kita di sini, banget Yang bayar. lagi in sekarang Lagi in, e, in. Oh, ayo, in. Iya. masuk in Yang lagi in In mail masuk juga jangan ke bos-bosnya Tadi iya. aku dicerutukin kalau e, masuk, iya. jangan ke bos-bosnya aja dong Crewnya juga kan? Kita butuh Rokoknya gue butuh Asik banget ya in mail, Pokoknya yang lagi in ya? Lagi in belum ngerokok email dari aku baru bisa ngerokok benar email kan habis itu berhenti ngerokok eh dari <monesian monster> oh <ini. monesian> akhirnya lagi, lagi. lagi. lagi. dari dua ribu sebelumnya itu masih ada nggak selain Jojo yang dijadi kerunya lolot yang dari awal lolot berdiri oh Bersikur. yang lama-lama komar udah ya komar lilut komar apa lagi liat sampai lelut dibuatin ya. lagu ya iya. benar misalnya ya, ya, lelut ya. sampai dibuatin lagu ya, ya. itu kisah nyata kayaknya tuh ya kisah perang komar siap banget ya. siap <Asyollah suara> banget, ya. banget ya. belum rupanya. banyak loh yang bomberman bomberwati kita ya. <laughs> <suara> yang yang memang anak-anak beli rocker cerita sesungguhnya lelut itu seperti apa oh benar. bisa diceritakan sedikit tapi enggak uh, lelut aja ya ada komar jadinya komar siapa aja siapa aja setahu kamu cowok siapa aja yang yang masih senior -oh yang sekarang sudah ber, ber apa namanya ber ber di, berdiri sendiri <guluh> ya berdiri sendiri lah udah mandiri lah si kalau saya sih komar komar marco dia sudah punya band juga ya kan ya, b -dila. B -dila. Marko, Bali itu kan kompen yeah. Bali ya yeah. pang Bali banyak sekali itu dan rata-rata setahunnya aku tuh kru krunya lolos semua pada jadi Enggak, mungkin enggak jadi. Benar, Sengkar. Sengkar. Nah, apa itu jadi? Apa pokoknya ya, jadi? Bener -bener jadi, ya. pokoknya jadi. Jadi, jadi, jadi. Jadi, jadi. Jadi, jadi. Jadi, jadi. mungkin Ada ada jadi. Jadi, jadi. Jadi, jadi. Jadi, jadi. Jadi, jadi. Jadi, jadi. Jadi, jadi. Jadi, jadi. Jadi, jadi. iya Oh iya jadi. <laughs> Jagir kopi. jagir kopi, jagir kopi, jagir ini kopi ini benar-benar kopinya bukan ada. sembarang kopi, karena okay. biji bijian kopinya bukan sembarang biji. Asik. Ini benar-benar biji, biji jagir, biji. Biji <laughs> Eh hey, jagir kopi pasti, pasti ada. Ya, ya. Ya, ya. Kita cek dulu dulu. Jangan salah paham. Oh. Jangan oh. paham nih. Jagir kopi. Aku ingin banyak banyak mau nanya untuk Oke. Okay. Uh, Tentang lolot, lolot. lolot ya, tetang lolot ya, tapi ku minta bener-bener jujur, Asyik. gak boleh berbohong, gak boleh tutup-tutupin, berani nggak? Berani-berani. Hah serius, Ini berani? Ini baru bilang jujur-jujuran langsung kepanangan. <laughs> Hah? Okay. Bos, dah bos. Maaf-maaf nih, berani gak? Sebelum-sebelumnya sebelum, aku minta tanya, berani gak dulu? kalau gak berani aku gak jadi nih berani-berani nah, aja. Aja. aja, pokoknya uh, karena kita di sini tanggung jawabnya lebih lanjut. berani kita aja, kalau ada masalah kok gak beneran? kalau ada masalah berarti harus lanjut. <laughs> jangan aku ya. karena dia uh, apa? head head, head crew ya? head crew siapa? head crew? head crew kebetulan lagi jualan entik-entik ya. siapa lihat di jalan? Apa? adi ente-ente dia. Hmm. head crew-nya loh. belum tuh sekarang lagi tapi belum banyak yang tahu siapa sebenarnya beliau itu siapa ya benar nanti kita uh, ke pasal ini juga boleh oh apa siap. merek beliau cara kerja penjabat, gimana? <tuk> <tuk> <tuk> Nih ini asli podcaster kacau kali <tuk> bener-bener <tuk> tapi nggak oh, masalah aku senang banget kedatangan sahabat-sahabatku semua, kedatangan semua yang benernya enggak -bener penting sih mereka sih. Sebenarnya. Kita kan acara ini aja ya. Kita ini, ini hargai <laughs> ya, oh banget di kamar masalah, Mas. Mas. Mas. Hagu ampe mau bingung kopi apa apa apa ini. <laughs> kaya kaya ini juga ada nih. Kita dari Holy Water. Holy Water. Ini lagi. Water yang holy. holy artinya suci, berarti air suci. Air suci. Iya. Dan air orang-orangnya suci nih. Juga. <SILENCIO> <SILENCIO> ini oleh Watar, thank you oleh Watar ya. Seni seni oleh Watar ya. Langsung aja ya. Yuk ya. Kue ada pertanyaannya nih. Tanpa basa-basa. Aku udah, wih, sampai, wih. Aku begitu didengar, wih, ada keru lolot mau di ini, wih. Bingung aku di keru lolot nih. Nih kalau kalau babe babenya, bos-bosnya gampang menanya ini <SILENCIO> kerunya <SILENCIO> ini bahaya nih. Bos-bosnya lah biasa. Iya <SILENCIO> <SILENCIO> ya. <SILENCIO> ya. Kita yang luar biasa. Pertanyaan <SILENCIO> <Okay. SILENCIO> pertama. Siapa yang paling jaim di lolot? Paling <toloh> jaim. Paling <toloh> jaim nih, bos nih, bos. A, iya, namanya di lolot band siapa yang paling iya. jaim? Ditaris ya. Jurukuncung. Ah, jurukuncung. Benar ya. Jurukuncung sebelahku, jurukuncung juga. <toloh> <toloh> siapa? Doni. Wah, <toloh> Doni ya. Itu. Wih, <toloh> Don, Don. Cakan Don, Don. Si paling. Dia punya jurus menghilang. <toloh> Benar ya kalau gak tau ya Rian? Oh. uh pendiamin nah, pendiam. wih itu diam-diam, <laughs> diam-diam, diam-diam, ilang nah, ya. sisa baunya aja semacamnya <laughs> pak, gak cek? tapi aslinya jayu ya? aslinya jayu pertanyaan berikutnya oke okay. okay. siapa yang paling galak di low loud band? ih, kepadanya diem gak, nah, karena ini bos apa bosnya bos. Pokoknya paling galak band band Lalu di, Lalu ya. Lalu ada, di band itu ada lima loh, bukan ada empat. Kita kan taunya ada empat. Iya. Ya kan? ada, ada lima. Lho. Ada lima dia. Mm -hmm. behind, the skinnya, eh, behind, behind the skinnya, behind the skinnya. skin lagi. Behind the skinnya. Kalau eh, kalau saya paling galak. Nah. Uh, bos kita Boa ya siapa? Bismillah. Kalau cocok? Kalau tergantung sih ya, kalau ada kesalahan misalnya di panggung. Poinnya paling galak siapa itu aja? Paling galak paling galak. Gus <tos> pindah <tos> maaf, maaf bos, nggak berani bilang siapa? Gus pindah kan? Bisa lanjut, ayo. Tapi paling kaya <restrictives> hmm? belum pernah merasakan soalnya galak hmm. galak. Tapi itu. kan paling galak berarti kan dia tegas segala macam. Oh iya. kalau kalau secara mungkin lebih tepatnya profesional ya, ya, ya. mungkin. Kalau menurut saya sih, Ghost Boom ya Karena dia kan harusnya on time Baunya segala Berarti, udah kita sepakatin, berarti yang paling galak Ghost Boom! Soalnya nih, dijanggin punya siapanya? Punya bob Kalau Kalo ini menurut? Bihakasih Ini pasti jiwa ya? Iya, iya, iya, Nah Siapa yang paling pelit? Ehhhhh Oh, uh. nah, Jawab, Ayu, ayo. Jawab, ayo. ayo. Siapa? <laughs> siapa? siapa yang paling pelit di lolot band? Tuh kan? Ada <laughs> ya? lima <Agal> orang. pasti <laughs> <laughs> geser-geseran udah ya, ga ya. berani. Buat, ya. Buat siapa? Buat siapa? Jangan aku dibilang <laughs> ya. Ayo, siapa? Udah, kalau pelit sih ga ya. Karena perhitungan ya. Enggak pekat ya? <laughs> <laughs>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 baru salah lalu. waktunya aja ya, ya udah siapa namanya siapa coba sepi lagi <laughs> oke okay. siapa yang paling cerewet di lolotnya nah nah itu udah ayo tahu siapa paling cerewet kita saya dan saya kasih kesempatan untuk Gus Oke, ini ya Bisa kita harus jawab kan Iya, oh iya yeah. uh, Siapa paling cerewet? kalau bicara lagi Iya Siapa? <laughs> men <laughs> <renting>. <laughs> <laughs> siapa <laughs> <yang>? <laughs> <laughs> <laughs> Siapa menang? Pasti kamu eh Pasti ada yang paling cerewet Ada Kalau itu harus begini lah Kalau... Cerewet, kadang... Dari... Player sih sebenarnya ya. Ya. Iya. ya. Iya. Kalau yang paling benar-benar harus tekak tekak gitu melanang sih. Om lanang. Wih. Kalau cerewetnya kakek negatif sih. Iya. Dia maunya perfect ya, maunya perfect dan apa profesional. Ya. Profesional. Dan kita gak boleh komplain, udah tugas kita emang. Ya, oke okay, oke okay. ya. oke. Okay. Berarti kesimpulannya paling cerewet lanang. <laughs> ya, ini pasti banyak yang yang tahu nih siapa yang paling baik hati. Nah, nah. Oh, kalau baik ya karena saya Karena dia geus deh. Tapi dia balik lagi tapi baik hati. Gimana? Eh, karena dia selalu melindungi kita. Melindungi <laughs> kita. <laughs> ya? Berarti lindung dia. ya? Iya. Bukan. Kita segalanya bismillah. Bos, bos, bos, bos. Iya, iya, iya, iya. orangnya, Baik orangnya. <tuk mencari> <tuk mencari> <tuk mencari> ya lain aja enggak usah. Tapi, tapi yang paling, ini ya biasanya ini ya, ya. Endra yang enggak pernah paling marah, enggak pernah marah. Pernah Walaupun hal ini ada cuy ya ketinggalan apa gitu. Ya itu berarti dia kalau pertanyaan siapa yang paling woles? Woles. Oh, yeah. Udah aku jawab kan bahasa ditanya ini tuh. mah Udah tahu cuma siapa yang paling royal sama Loveben? Siapa? paling dia, ben yang yang ada 5 orang di ada lagi ada 5 dari antara nama 5 ini aja. baru mau jawab bener Kalau saya Hendra, lo Hendra. Kalau saya lagi, lolot ini penjilat, penjilang, satu jam hei, <laughs> <lho>. <laughs> <laughs> yang lain penjilang. Kamu jawab yang lain-lain lagi. Baik, nah, nah, nah, nah. harus jujur loh. Jujur, jujur, jujur. kalau siapa yang nggak jujur lewat sini jatuh loh. Uh, padi, padi loh. Padi loh ya, padir. Padir. Padir. bener. Rokok apa, oh. apa dia punya apa tuh? Okay. Arak, ayo ayu, hmm. apa sama, sama lagi? Berarti padi bawa. Padir. Ya. Oke. Okay. Okay. Siapa yang paling perfect? Menurut kalian, dari penampilan, permainan, dan semua pergaulan, attitude-nya paling perfect menurut sosok yang berlima ini siapa? Saya oh. eh, Padi. Hah? Oh. Padi. Padi. Cocok Padi. Padi. Padi bawa tas. ya. gue selanjutnya Padi bawa. Kalau aku sih kayaknya semuanya. Karena dia attitude-nya bagus nih. Hmm. Jadi, bilang, tapi, uh, ya. tapi pasti ada yang paling perfect. Ya. Yang paling perfect? Iya. Paling perfect menurut pribadi nih. Kayak Padi deh Sepakat nah, berarti ya, dengan siapapun, Welcome, next ya. Siapa yang paling jahil? Oh, itu yang tadi uh, bilang, yang paling jahil, ya. Doni Ucimala, dan Doni Ucimala. Doni, doni, doni. Doni. Cucu? Ya, doni. Doni. Oh, benar, okay. doni paling jahil, dia, Den Padahal jahil. dia paling kalem ya. kan? Yeah. Kelihatannya, kelihatannya <coughs> paling tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, Kalau siapa paling banyak penggemar cewek? Eh, dari penggemar cewek, penggemar cewek Om Doni. Doni. Om Eom lanang dong. Hah? Om oh. Lanang. Oh. Canda lanang. Iya, setuju Doni. Om kesetan. Doni. Manajernya enggak ya? Kesian banget manajer. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> oh, manajer gini nih nanti. Oh, manajernya pernah begini nih, Dikasih kamera, ayo oh, to tolong tolong fotoin. <tuh> Iya iya iya, berarti dua Doni satu Lanang. Yeah. Kalau tadi berarti enggak begitu ya. O, Pak de aura ya bukan aura ke lawan jenis. Iya, yeah. dia Bori, lebih tak taksu. Tak su. Uh, yang mm, yang stitch. Hmm, apa takut sama tiarinya, memang tadi enggak? Sorry maaf Maaf maaf nih maaf maaf. Oke. Untung enggak kecembosa. Siapa yang paling sering telat? Kalau lagi on stage. Paling sering telat. Pokoknya lagi-lagi dia. Lagi-lagi dia. Kalau telat enggak nah ada yang telat sih. Nah. Uh, karena harusnya pasti bareng-bareng <laughs> Iya, tapi yang ya pokoknya paling mau, mau latihannya kadang pas lagi ada meet apalagi ada meeting, lagi ada sangkepan atau apa. Pokoknya paling telat, dulu orang itu-itu aja. Ayo, kalau lagi rapat-rapat meeting gitu, yang paling sering telat, kayaknya Doni. Doni, kenapa? Paling... Kenapa? Soalnya, kenapa? Eh, ya Hendra juga, Hendra Hendra emerald. Berat, berat, berat, berat. Tapi ada suara Jangan ya. <tuk> <tuk> ayam, bedugan, bedugan. Kalo Kalo kalau ada di telepon pasti pas pas dia bilang dia lagi jalan menuju sana cari jalan menuju uh, always dia bilang udah di jalan menuju gol oh, jauh banget tuh. berarti kesimpulan yang paling sering telat adalah Hendra Hendra maaf nah, ya bos yang makan uang aja ritual kebiasaan lolot band sebelum manggung itu apa berdoa ritual Margin. Wajib, wajib pasti perlu ya. juga dia ya, ya. pasti itu benar. walaupun sebelumnya kita bersulang bersama sebelum understand tetap berdoa langsung ya. berdoa kan dengan tangan semua ya. karena Robin itu baik buruk dia dan... hmm. ya, hey. punya ingat yang bertaruh itu tak menerancar kewang aja mang tu kewang ada cair, cair. cair. cair. <laughs> oke okay, next ya next siapa yang paling cepet ngambek atau baperan Uyuh. ayo siapa, siapa yang siapa murah. yang cepat ngambek. si yang berak lah kerang <miss> ya. <mik> kali ini banget om um, nggak denger siapa siapa yang cepat ngambek atau baper si jalan itu seputuh <mikana> dia berani <gif> <mikana> <mikana> nggak apa, -apa. nggak bakalan nggak dimarahin <mikana> orang itu kan buka bukaan <mikana> <mikana> di sini gus <woke>, siapa gus temannya dia berani ada yang... Kalau enggak ya... Enggak perang ya. Gak, ya. Karena mereka udah dewasa loh. Iya. Bener. Tapi lo pasti ada yang cepet tersinggung... He, jangan gitu. Ada, kru kita satu. Giri-giri. <laughs> <mulis> <mulis> ini, ini lolos band. <mulis> Loloos band berlima. Segenis, berlima. Berlima Loloos <mulis> bandnya ada lima orang. <mulis> gitu. Oh, tapi kalau gak perang sih enggak. Karena mereka lebih dewasa. Hmm. Ya. Kalau gak makan sih, belum pernah sih. Gampak sih. Berarti gak ada nah, ya. Aman lah berarti ini aman siapa yang paling sekali perhatian sama kru-krunya dari kelima ini yang paling perhatian? kau berpikir berarti ga, berarti kan yang perhatian pelima lima aja nih? Jaya gelombang bohong. Wah ini jadi tanda kalau saya Ya, Chandra Chandra siapa yang paling perhatian? Pak de sama Lanang sangat perhatian. Oh, Om Doni juga. Semua sih, semua rata Care, care. mereka tuh care nah. semua Karena... Kalian keluarganya mereka juga Iya, di, karena kita udah dianggap seperti keluarga Tapi ada yang paling perhatian Sebelum ini nelpon pasti duluan dia nelpon. Selalu dia duluan Begitu ada kabar, langsung dia duluan paling paling Kalau enggak, dia duluan ngasih tau ke anak-anak di grup tuh Eh, ini gelem, eh ini ada masalah, ini pasti ada saya eh, Rata sih, tapi... Kembali juga ke masing-masing bos hmm. Karena kan bos saya Enra, kayaknya, kayaknya, ker. kayaknya, oh, oh, kayaknya, nggak, nggak, nggak, nggak, Kalau.. nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, Kalau nggak, nggak, nggak, nggak, kan nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, semua mesti perhatian. Kalau saya sih pribadi ade perhatian. Gusdin enggak perhatian. Selalu. Selalu. Ya? Itu kita dianggap anak. Dianggap. Ah. Ya? Sekarang, <laughs> sekarang aja <kita> dicari paratiin. Jaga <laughs> <laughs> anak bener, anak, anak durhaka. Iya Oke. Tapi yang paling sigap siapa? Kalau dari antara kru, paling sigap kadang-kadang kan pasti ada satu grup lain-lain tiba-tiba paling sigap lah namanya di panggung soalnya sini paling sigap siapa head crew head crew ya siapa oh, Adi Adi kusuma hmm. kusuma majak playboy kan dia oh, playboy playboy oh, ya. Ya. <coughs> <coughs> kita bunuh <dia> di sini <laughs> <coughs> siapa yang sering dan paling paling kalau saat manggung di band itu tebar pesona hey, tepe-tepe dia ayo Hey, keruh nih, nggak, kru, kalau melot ben keruh. Tidak, nggak benar, nah, mungkin. Benar, kalau tebar pesona enggak. Karena nah. mereka punya pesonanya masing-masing. Iya. Benar ya. Benya. Jawabannya benar. bijaksana benar, banget. Benar. <laughs> <laughs> enggak, benar ya. Kalau <laughs> dibawa tekanan. <ke> <laughs> di <kanan. laughs> Tuh kan di telepon itu. Eh, tahu nggak <laughs> kalian <ada yang laughs> hari ini pada kesini? Tahu nggak semua? Di grup tahu oh, nggak? Enggak Nggak ada yang tahu oh, kan? Enggak. Enggak. Okay. Berarti ini surprise buat mereka ya? Oh, iya. Nanti mereka kita kasih ya kan di belakang <senua> Kalau yang paling bener-bener humble di publik itu siapa? <senua> Om Doni hm? Kalau Candra Om Doni Oke okay Coco? Saya... hendra oh tetep dia beli di iya terus dibawa gitu, Betul aja kita udah kaspo duluan kalau saya Pakde, Pakde, oh sama pokoknya buat masih masih, nggak mau dia, nggak mau masa nggak tahu, terus lanjut gak jawab Pakde, tidur di mana? lihat dari mana kalau keren pasang, tidur sama Brownie. Oke, okay, sekarang gak okay. usah lah nanya-nanya gitu ya. sekarang ya. aku santai nih. Aku ingin benar-benar ceritain sedikit pengalaman paling buruk bersama lolot pen. Hmm. Setiap personil. Dan nah, kalau berkesan banyak, ya, yang paling buruk. Buru, buru. buru. Paling buruk. Pengalaman terburuk. Sepanjang karir saya, akhirnya, <laughs> Menjadi oh. seorang kru. <laughs> Waktu itu manggung di sebuah acara. nah... S Nunggu jam manggung, saya lama kan? Waktu itu karena, ya, itu? sama kapan D ada waktu itu di sana, di situ, di mana-mana, Asik, <laughs> pokoknya dirahasiakan tempatnya ya. Di tempat uh, di sebuah acara, nah, itu diajak minum nih sama Pak D Waktu itu, burungnya sudah agak sepaneng, kan? Ya. Udah agak ngeseng dikit. Waktu <laughs> <laughs> <Men> <laughs> kan, bareng-bareng bareng sama Pak D Terus, saya udah mabok waktu itu. Saya ingat keluarin kita semua, terus saya duduk, ngobrol burung sama Pak D. Ternyata tidak sistem guys! Ternyata! Waktu itu, ceng gitar kayaknya belum ya? Oh, iya, iya Belum. Tapi waktu di panggung, sempat tune sih, yeah. sempat tune... Cuma belum, maksimal Cuma nggak ya? maksimal, karena kegamu juga sama sinyal ini kan.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 tapi, tapi kalau nggak ada kejadian itu kan nggak bisa mungkin belajar. belajar jadi sekarang kalau orang minum-minum dia sembunyi di bawah nah. oh, gitu. <laughs> jadi Tidak. pada akhirnya kesalahan saya membawa dampak positif untuk semua kru oh, okay. <katar> karena setelah itu bos nah. uh, bim nih langsung beli engine otomatis kan jeng-jeng makasih bos bos bos makasih bos makanya di situ bos perlu repot-repot tinggal ceng kayak robot Okay, okay, okay. semenjak dia, dia, saya dia, tuh berkat saya sebenarnya okay, oh. yeah. okay. Kalau saya nggak bikin salah okay. tuh ada beneran. Beneran. tapi okay. gak tahu sekarang di mana okay. <laughs> kalau begitu -co. Co, Kalau pengalaman saya pengalaman paling buruk Cok. paling buruk satu mobil sama Pak Dik kalau kamu udah ada yang saya hampir masuk jurang pengalaman kayak itu uh, saya ambil sama mama cco sama? sama Pak D. <tuk> pengalaman yang bukan di stage ya. Yeah. Pengalaman kita di ya selama selama jam. Ya benar. Saya sama Pak D uh, dapat dapat bonus titipnya ya. yeah. Kapal tersandia <tuk> di <tuk> oh, oh, oh. <tuk> Gila, pokoknya oh, itu turbo lover lah, <laughs> padi itu. Pokoknya empat orang penumpang, empat, empat juga ada remnya, ya. Oke ikut. Itu pengalaman paling bodoh. Nah, kalau pengalaman yang paling tidak bisa terlupakan dan sangat terkesan itu? Kebersamaan. Enggak, satu-satu orang, satu-satu orang, satu orang. orang. Oh. Jadi coco dulu, Sel oke? Okay. Selama kerja dulu Selama 2014 sampe sekarang 2021 nih nah. Paling terkesan tuh Dalam satu hari, kita kerja dua pulau itu paling... Damn! Kita <laughs> kayak Noah, Noah Noah? <laughs> <laughs> Bukan, Ona Sembuk <laughs> <laughs> singan aja ya Pak Tia Iya, betul Pagi, eh siang di Lombok Lombok, Lombok malam Lombok di Indonesia ya. Langsung tuh ya? Langsung. Yes. Dan on time on time, time. Nah, aku mau nanya sama kalian bertiga Alasan apa yang membuat para kru lolot Itu loyalitas sama lolot Alasannya apa? Dari gue dulu alasannya Misalnya Orangnya baik-baik Jadi selalu nyaman lah e, Istilahnya apa ya tapi nah, dalam hati-hati raga, wale-wale, oh, padahal <tuk> <tuk> jadi dia, generasi yang, ter <tuk> yang terakhir generasi terakhir ini bisa ditanya asik gak masuk Jadi kalau <tuk tangan> mental kan <tuk> <tuk> semua <sebab tuk> orangnya asik lah Engga... kecuali guru-gurunya <tuk> gak pernah, misalnya sampai bingung perasaan gak, pernah, pernah lah berbicara kan? <tuk> kan? perasaan tuh gak pernah Keluargaan banget Kek Keluargaan ya. banget, jadi <tuk> saking kekeluargaannya kadang lupa ini apa ya masalah apapun masalah ya? pokoknya kalau ya? udah kita ada konser kita bareng lupa masalah yang lain wow. ya? kalau jatuh kalau saya karena dari sd dari 2003 ada sama juga, ya? Jadi, udah mengikuti udah ngelanjut ya, ya? Nah, dari pertama tapi udah penting-penting ya? biasa ya masih masih kelas 3 sd sd gitu ya belum terus <coughs> sama Memang itu yang membuat, musim. membuat, mau luas amit yes. jas yes. Banyak-banyak yang yes. saya Bener Yang dulunya nonton di pagar. <laughs> <laughs> jadi banyak orang, fanfarenya Lolot juga nih Lali rocker, bali rockers Bali rockers sama kita Dia aslinya dari mana Dan Dan mereka tuh kaget gitu dengerin <coughs> <coughs> ya, <coughs> ya bisa sih, kalian gabung Ya jadi jadi jadi, jadi, jadi jadi itu memang suatu kebanggaan oh, gitu Oh oke okay. Lolot ini gak lepas dari mistis Band ini mistis banget sih Iya <coughs> <coughs>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 Kok gini ya? ya? Ada kayak gini ya? Apa tiba-tiba gimana? Apalagi waktu tiba-tiba gimana ya. ya kan? Dari siapa? Cari kamu dulu Oke. Can Ini, ini, ini cerita, cerita, cerita, asli cerita beneran ini, kan? bener, bener mengalami ya jadi sebelum ini, nih ini, ini, ini, nih ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, Kan kaget takut nge-memory nih uh, jadi itu akhirnya saya tanya juga gitu. Pakde tadi ngobrol sama siapa? Yang mana, Chan? Udah sendiri enggak tahu. Ah uh, dia juga mungkin ya di luar. Ya di, di luar, di luar gitu iya. oh, itu ya. Oh, mak gitu di mana itu? Hampir 70% kalau sebelum uh, on-site ya. enggak A ada aja <laughs> Dan ada lagi yang Nih, kayak suara penonton rame, itu ada, Pak. Ya, Pak, enggak tahu perasaan aja kali. Kayak ada yang ikut nongkrong, gitu, ah, yang, enggak. Balan, yang, gitu. yang, yang, iya, yang, iya, iya. Iya. Um, itu, itu terasa, yang, yang, gitu ya. iya, itu sih kalau itu yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, itu yang, yang, yang, yang, di luas. Lalu, ya.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 kayak ndukung ya. Iya, kayak uh, memang benar-benar ini harus ada. Bayangin tuh di uh, waktu musim hujan kali ya. Iya. Kita sound check aja masih basah-basah itu. Tapi emang semesta mendukung ya, acara wancar ya, dan benar-benar dan, dan, dan berbintang. Percaya berada. berarti bahwa band larut ini memang ya bukan sembarangan band lah. Bukan cuma ya dengar. Oh, Karena dia dia saya beberapa kali yang memang betaksu nih. Ya. Ya. Ini yang di Karangasem Hujan di Tahun berapa itu kira-kira tahun berapa sih? Di sekarang Asia, kan yang hujan, kita, kayak kita nggak jadi main nih, gaji buta lagi. Gitu. 2000... Dua ribu, tuh, misalnya nggak jibuta. <laughs> <laughs> kita eh kita nggak kerja, itu nggak Ah, Hujan kan. di negara Asia dua hujan juga. Waktu itu hujan, dan uh, Pak tanggal tiga ngobrol-ngobrol tiga puluh oh, dua, iya, puluh dua, tiga puluh dua, tiga puluh dua, tiga puluh dua, tiga puluh dua, jadi itu tahun-tahun, dua -tahun tahun ribu delapan 2018. Baru-baru. Waktu Agustus ya, Agustusan ya Agustus, ya itu. Yvon Gede nih? Sama salah satu bang. Oh ya. iya. Bang Sami Bang. Bang Samikunak. Nah, itu setelah uh, Pak De bilang, Momen lagi kita berangkat, benar gak ada hujan sama kali? Tapi Pak De kalau udah ngomong, jarang meleset. Ya. Yeah ditulis gitu beliau gitu ya. Iya. Emang orangnya mistis <tuh> sebetulnya. Aku sih tahu sebenarnya. Nah sih. Lihat, Lihat lukisannya <tuh> om. Kalau aku dari di studio om, Gus, nanti sibuk gak? Enggak. Coba uh, nanti mixingin lagu ini-ini ini. Oh ya Pak De ditinggal sendirian kebayang gak lukisan yang punya dia itu. Yang... <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <"Tuh>, Krek. <aku, tuh> ah, ah siapa sih? Pak D, Pak De enggak punya pikiran buat megahin <tuh> ini ya. <tuh, <tuh, Nanti kita bilangnya -bila sama. -bila. Dan nah, akhirnya lukisan itu sudah dipindahkan juga. Kan nah, masih ada. Iya kan sebelumnya di atas. Oh itu. Iya. Kepayang, nah. Pak, sendirian di studio itu. Lukisan itu. Ngobrolin gini. Ini Balian, Ben. Iya, <laughs> memang kita berada di dekat Balian. Ya? Oh iya. Masih bangetnya. Di sekitaran 20-an. Nah, ini ini ini yang banyak pengin ditawin. Sama, sama para baler rocker nih, para, iya. para baler rocker. Mungkin caca mau oh. Nah ini nih jawabnya beneran ya, nggak boleh di mengada-ngada ya. Jika kru lolot band ada kesempatan dan kesempatan itu tidak pernah datang dua kali loh, yang pastinya ada yang nawarin lebih besar gaji dari band lolot mau diambil apa enggak Keranjing. Hai, hai, hai, itu hai, hai, datang dua kali tuh kalau benar itu terjadi hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, saya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ada kan lebih tahu lah yang mana yang baik buat saya. Karena beliau yang saya Oke deh. Kalau jojo? Eh, 담을. Ya, ya, ya. <tasun> sama, sama sama sama ya. Om, okay, okay, okay. Bila, um, a, hamu, uh, ya ngomong sama Indra. Oke oke oke. Itu amuh ah. Oke ya. Enggak apa deh, enggak apa-apa. Eh, ya udah. Tapi semua sama jawabannya ya. Enggak, uh. kalau kecilan di lolot kita ambil juga, tapi diajak ke luar ke Bali, tak bilang sama Yurah. Rah Ra, aku kerja sama Bidini, mm. ya, sama Bosan, nah. Bidini. oh sekarang Karena kami kita kan tuh, juga, <coughs> ya kita kan juga ngasih kesempatan sama temen yang lain ya. Hmm. Karena kami itu tim official, nah kadang bosen. Ini Alibi kan ngomong aja? Bosen banget. Kadang bosen, kadang-kadang gue lolos di situ. bosan kan, bosen ya. Bosen ya. Bosen bosan bosan bosan bos. Nah, yeah. ya. Sebenernya. Padahal mau beli mau beli di luar kota itu, mau di luar kota kan banyak ini cewek-cewek lah. Karena selalu sampai. Kalau dari semua kru yang selalu dapat lemparan, siapa? Lemparan hmm. apa? Iya kan biasanya kan ada lah namanya band itu pasti ada ngukupnya lah, ngerti lah. Oke. Okay. Nah. Eh, siapa yang paling banyak lempar-lempar? Pasti ada yang datang-datang ke sana. Eh aku suka sama ini. Wow, ada, eh langsung di handle, karena kan gak mungkin berlima ini mau handle, Gak mungkin jaim semua mereka. Ada, Hah? Jerry. Pokoknya kalau kalau udah udah mau mungkin, bukan cukup itu. Bekal apa? Bekal berpuluh ribu ya. Bukan ada di sini, jadi yang orang di sini. Dia kebetulan, nih, dia kebetulan kerja di kiri, kebetulan kerja di temennya lah. Ya, eh, <tuk> uh, oh benar, itu pun bagi kita adalah playboy yang sepanjang masa. itu keren, keren, keren. Tukang aku, kau biar ya, berarti lebih, lebih besar. Playboy oh, besar, ii. kenapa padanya besar. Lebih. <laughs> Oke okay deh, terima kasih banyak boleh, untuk boleh. para para kru lolot ini. Karena apa apa sebutannya sih kru lolotnya? Lolot tim ofisial. Lolot tim official Terima kasih untuk Chandra, Jojo, Bosanu udah datang kebom, gitu, ke Kita udah sharing sharing. Di sini nih satu satunya yang kayaknya enggak pernah sih tahu sih. Apa tuh? yang kita tanya-tanya tadi. Benar. Kan ya, ya, nah, Hanya kita yang tahu. <laughs> kan? Dan kita udah buka-bukaan. Ah, yang pasti aku pengen lebih banyak lagi buka-bukaan lagi Tapi nanti lah biar di iya. Biar ada pembermanan, memburawat kan Ada oh, part 2 berarti ah. ya. ada 2 <laughs> <nanti>, ya. ada <laughs> ada ada ada. Aku mau Bos, bos, bos. <laughs> aku mau itu yang lebih lengkap lagi. Iya jangan, jangan kalian kalian bertiga aja. maunya ya, lebih, lebih lengkap lagi lebih, lebih pecah, pecah, lagi, ya. pecah lagi. Jadi <laughs> tidak ada saling menutupi. Benar. Gak, gana, gana. bisa nih next podcast yang di uh, di bosku gitu ya boleh <laughs> kita buka ya, kita bikin mungkin uh, di Love Live atau di Doni kan ada studio juga kita oh, kan, wah, kita kumpulin sana nah, nah, nah, ya yeah, nah, nah, nah, kan yes, yes pokoknya yes, nanti asik. Uh, ditunggu ya kita ya. lanjut lagi lah yang pasti mereka pasti pasti kepo yakin lah gua boleh cuma di bom nih akhirnya <laughs> ya. <laughs> oh, pecahnya oh, yes, ya. ya. kita yang belakang layar ada ya. <laughs> oke <Okay. laughs> Aku sebelum kita berpisah, aku minta dari setiap Gus Lenju, Cucu dan Chandra uh, untuk bukan bukan kata-kata terakhir tapi paling enggak oh, pesan-pesan gitu. Iya. Um, untuk Anda maksudnya? Enggak. <laughs> <laughs> untuk lolot, kesan-kesan untuk lolot oh, okay. uh, selama ini mungkin berterima kasih apa kayak lah, apa mm -hmm. aja dari Gus Lenju dululah. Sebelum kita akhiri yang sekarang nih BOM yang ini nih uh, kalau kesan kesan nih kesan yang mungkin kesan atau terima kasih atau ya. apapun juga apanya uh, terima kasih kepada manajemen turun ke walaupun dulu belum sempat kenalan, udah masuk uh. dianya hanya humble menerima dan yang paling penting memberikan kepercayaan kepada saya, kalau saya bisa handle Pak Wawel oh gitu okay. itu yang paling penting kalau gak ada kepercayaan kayaknya saya pun nggak yakin kerja terhasil oke maksudnya terhasil untuk semua teman-teman yang Woo! sudah menerima saya untuk bali rockernya? untuk bali rocker, eee uh, <laughs> Saya punya nomor, namanya Bunda. Bunda punya sendiri rekaman beli rocker, namanya beli Ini kamu, apa kasih tahu aja? Jadi, dia beli rocker namanya. Kalau untuk beli rocker yang seputaran Karangasem, ya rekaman misalnya saya di sini. Iya, berarti beli rocker juga, guys. Ya, berarti beli rocker juga. Banyak bisnisnya di nama aku beli rocker, tapi habis. Kalau pesan buat beli rocker, diskon. Teruntung semua saya minta maaf, uh, mungkin kan banyak yang macet. Bisa nggak minta tolong uh, sama mintain ucapan apa buat sama Pak D? Uh, jadi mohon maaf, uh, saya tidak punya pemenang untuk itu bagaimanapun juga. Uh, dia adalah atasan saya dan saya harus menghargai privasi beliau. Okay. Karena kalau dikasih satu nanti kita semua oh, kan iya. belianya nggak kan jadi kerja gitu jadi, ya, ya, ya. jadi mohon maaf dan ada tersinggung. Terutama pas di konser-konser nggak -konser, sempat nyapa saat kita lebih wow, kerja. Nggak ya. sempat kita masukin lewat jalur tikus ya mohon maaf. <laughs> ya. Karena bagaimanapun juga uh, kenyamanan player kita main itu adalah hal yang utama. Hali -hali. Karena ya, kepenting, ya. kepentingan bagi sudah Udah sumber. SOP lah itu. Jangan ada yang tersebut ya. gitu yang paling penting sih. Safe, Kakaknya safe. dibilang sombong kan, yeah. beli baju sih, beli. Sedangkan kita aja support band kita tetap bayar. Oh, yes. Kalau nggak begitu mati kita, <laughs> ya, support lokal produk lah. Yeah, yeah, yeah. Untuk karena asam baju, <laughs> pilih yang ini. <laughs> Dia mau nyalonin <laughs> Jo, Jo. Kalau kamu Jo gimana Jo? Sebelum di akhirin nih, oh. apa nih? Mau ucapin makasih aja sih. Terima makasih, What is that ya? Terima kasih. Atau terima kasih uh, buat manajemen, udah bagus. Nama, tim-tim yang lain, tetap sulit ya. Tetap uh, sulit, sang... kan? Kangen-kangen juga, kerja ya. Iya, berarti. Iya, jangan masa mm. nangis. Masa <lihat> nangis, gak bisa nangis. Biasa ingat ya, makin Kalau dulu kan, sampai keluar air, kayak gitu. <lihat> Itu tuh, abis. Kesihankan <laughs> Langsung ya nak, matanya langsung ya nak Ayo untuk lalem manajemen, lalem manajemen gimana gimana? Uh, untuk lalem manajemen selalu... Uh, ya... Lalu kompak lah Kompak uh, ya, stay up uh, Stay up, tetap Loyal, loyal. Love you juga ya? Aduh... <hari> <tweire> Aduh... Ayo love you Bali Rockernya juga dong. Ya, untuk Bali rocker uh, yakin kita bakal ketemu lagi di konser-konser selanjutnya. -konser Semoga uh, semua akan kembali normal. Iya, sih. Amin, amin. Kita ancok-ancoklah lah Bali tetap kehidupan dulu ya. Guys. Ancan, ayan, jangan. Oke, terima kasih untuk melakukan manajemen yang memberikan kepercayaan. Iya. Dan masih sampai saat ini, guys. Oh, tidak ada kata selain terima kasih buat terima kasih terima kasih untuk Bali Rocker? Balirokers we love you juga Balirokers <laughs> <laughs> <laughs> terima kasih terima kasih juga ini penutupan juga, terima kasih juga terima kasih untuk ngasih Jinggo pindang dengan <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> pindang <kita. laughs> <Tengar kita. laughs> BGC, BGC, BGC, BGC ini babi kuning canda, tapi ya, iya, ini, ini. Oh, Gigo stylishnya, Gigo. <gibu> <gibu> <gibu> Miniaturnya. miniatur, miniatur babi kuning canda, produk, ada, produk. Ada, produknya, ada produknya, namanya nasi jigo pindang, pindang, Berarti ini bau. Ini apa nih? Pujian rendah dong, dendam, ada babi, ada ayam. Oh, ada babi, ada ayam. Pokoknya pasti ada. Pasti ada. <Splan> Semuanya ada. ada. Semuanya ada. Pasti, oke terima kasih. Terima semua, yang pasti hari ini kita kedatangan yang setelah saya dibajak. <SILENGEN> masalah lah. Kasih mereka senang ya kan. Kita tutup ya. Oke okay, ya? oke. Okay. Lalu, dua, besti.